Kesempatan kali ini kita akan membahas kehidupan yang dialami Satro Pingit di akhir zaman Keberadaan sosok dan rupa sang pemimpin di akhir zaman Masih menjadi misteri Banyak orang yang menganggap bahwa kehadirannya di muka bumi Menjadi jurus selamat bagi orang-orang yang didolimi dan dipindas. Sampai sekarang, Satru piningit masih dirahasiakan. Sosok manusia utusan sebagai orang pilihan yang masih disembunyikan atau dirahasiakan dan tidak ada yang mengetahui keberadaan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 Bagi manusia biasa, melawan hawa nafsu itu tidaklah mudah. Namun bagi manusia pilihan yang selalu dibimbing oleh Tuhan semesta alam, Satru Peninggit mampu melakukannya. Kita tidak perlu berhalusinasi terlalu tinggi. Namun bagaimana agar kita kembali ke jati diri, diri kita yang sebenarnya